Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan Anda tujuh cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental. Seperti yang kita tahu, menjaga kesehatan mental sangat penting untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita sehari-hari. 1. Menjaga pola makan yang sehat Cara terbaik untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan menjaga pola makan yang sehat. Pastikan Anda mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, termasuk buah-buahan, sayuran, dan protein sehat seperti kacang-kacangan atau daging tanpa lemak. Hindari makanan cepat saji dan makanan olahan yang tinggi lemak, gula, atau garam. 2. Berolahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat membantu Anda menjaga kesehatan mental dengan merangsang produksi endorfin dan neurotransmitter yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Cobalah untuk melakukan aktivitas fisik selama minimal 30 menit setiap hari. Seperti berjalan kaki, jogging, atau yoga 3. Beristirahat yang cukup Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan mental Anda Pastikan Anda tidur selama minimal 7-8 jam setiap malam dan hindari begadang Tidur yang cukup dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif dan memori Anda Serta membantu Anda merasa lebih segar dan bugar 4. Menjaga hubungan sosial yang positif Penting untuk menjaga hubungan sosial yang positif dengan keluarga dan teman-teman Anda. Bertemu dengan orang-orang yang Anda sayangi dan melakukan kegiatan bersama-sama dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental Anda. 5. Menghindari kebiasaan merokok, minum alkohol, atau menggunakan narkoba. Kebiasaan merokok, minum alkohol, atau menggunakan narkoba dapat sangat merugikan kesehatan mental Anda. Hindari kebiasaan-kebiasaan tersebut dan cari bantuan jika Anda kesulitan untuk menghentikannya. 6. Bermeditasi Meditasi adalah cara yang baik untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Cobalah untuk meditasi selama 10-15 menit setiap hari, dan biarkan pikiran Anda beristirahat. 7. Membuat waktu untuk kegiatan yang Anda nikmati Pastikan Anda menyisihkan waktu untuk kegiatan yang Anda nikmati, seperti membaca buku, menonton film, atau melakukan kegiatan hobi lainnya. Melakukan kegiatan yang Anda sukai dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati Anda secara keseluruhan. Demikianlah tujuh cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa pada video berikutnya.